Rasa bahagia sedang dirasakan Nikita Willy dan Indra Priyawan yang sudah sah menjadi pasangan suami istri Beberapa kegiatan baru kini mulai dijalani oleh pengantin baru ini Seperti pasangan pada umumnya, Nikita Willy dan Indra Priyawan mulai menjalani rutinitas bersama Salah satu rutinitas yang bisa dilakukan keduanya adalah menjalani olahraga bersama Beberapa kali memang kami suka workout bareng dan mungkin karena kami berdua suka workout sih kata Nikita Willy Diakui Nikita Willy, kegiatan olahraga bersama jarang dilakukan ketika masih berpacaran dulu Kalaupun menjalani olahraga, saat itu program yang dijalani keduanya berbeda Kami mungkin enggak sering bareng cuma kayak Queen Workout together Cuma programnya enggak sama, tambah Nikita Willy Kegiatan lain yang baru dijalani Nikita Willy yakni memasak Nikita pun mulai melayani Indra dengan mencoba memasak walau dengan bekal melihat Youtube Bikin masakan, di Youtube sih kelihatan gampang makanya aku tadi nyoba masak itu Dan ternyata memang gampang-gampang susah, karena susahnya aku juga jarang banget masak, kata Nikita Willy Hingga akhirnya Nikita menyuguhkan masakan cumi goreng tepung dan brokoli beef Rupanya masakan Nikita Willy mendapat pujian sang suami Lumayan, lumayan enak ujar Indra Priyawan Meski baru mencoba memasak di dapur Rupanya Nikita Willy mengaku malu ketika dilirik sang suami Hal itu terjadi saat Nikita Willy mencoba membuatkan makanan pencuci mulut untuk Indra Priyawan Call you just sit and wait Aku nggak bisa kalau masak dilihatin Kata Niki sambil tertawa Oh gitu? Ya sudah aku pergi deh ujar Indra Usai memberi hidangan puding, Indra Priyawan lagi-lagi memuji kebisaan kita memasak.